Doa Katolik pagi sebelum berangkat kerja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa di Surga, saya datang kepadaMu pagi ini dalam doa. Dalam nama Yesus Kristus, sebelum saya pergi bekerja. Dalam firmanmu, engkau berkata, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Oleh karena itu, saya memasuki kehadiran-Mu mengetahui bahwa aku dapat mempercayaimu. Isilah aku dengan hikmat, sehingga aku bisa melakukan pekerjaanku dengan baik. Tuhan mengisi hatiku dengan kebijaksanaan, cinta, gairah, dan energi. Bantu saya untuk bekerja dengan kemampuan terbaik saya. Izinkan saya untuk unggul dalam pekerjaan saya dan menghasilkan buah. Tuhan, Terimalah doa saya dan perbesar tanggung jawab saya di tempat kerja, dan izinkan saya untuk makmur. Saya berdoa semua ini dengan ucapan syukur ke dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,